Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tak terasa sudah 72 tahun lamanya Indonesia menjadi negara yang merdeka. Namun, di balik kisah bersejarah tersebut ternyata menyimpan beberapa kisah unik yang akan kita bahas pada video kali ini. Dimulai dari alasan Soekarno menetapkan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan yang sebenarnya, dari tanggal 15 Agustus, dia sudah memiliki kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu, Bung Karno dan Soekarni sedang membahas mengenai tanggal kemerdekaan. Meskipun Soekarni memaksa Bung Karno untuk memproklamasikan tanggal 15, namun Bung Karno menyatakan bahwa tanggal 17 adalah tanggal Al-Quran diturunkan, dan merupakan jumlah rakaat sholat fardu. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Yang kedua yaitu digantinya tempat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun berhubungan alasan keamanan dan kelangsungan acara kemudian dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Selanjutnya saat kemerdekaan Soekarno terkena sakit. Dua jam sebelum proklamasi kemerdekaan tepatnya jam 8 pagi Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya. Dia terkena gejala malaria tertiana Suhu badannya tinggi dan sangat kelelahan setelah menyusun naskah proklamasi hingga tengah malam Selanjutnya yaitu foto kemerdekaan yang disimpan di bawah pohon Saat tentara Jepang ingin merampas foto proklamasi tersebut Seorang fotografer yang merekam detik-detik proklamasi berbohong kepada mereka Dia bilang jika foto tersebut sudah diserahkan kepada barisan pelopor Akhirnya, setelah Jepang pergi, foto itu kemudian dipublikasikan secara luas hingga bisa dinikmati sampai saat ini. Yang terakhir yaitu kesederhanaan saat upacara kemerdekaan. Tak ada kors musik, tak ada konduktor, dan tak ada panca ragam. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Tetapi itulah yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 tahun. Seperti itu kurang lebihnya, itulah yang membuat negeri ini bisa menjadi sampai saat ini. Ambil baiknya dan tinggalkan yang buruk. Tetap semangat demi negara ini, dan selamat ulang tahun untuk negeri tercinta kita. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe channel kami. Selama ini kami masih menunggu pertanyaan unik dari kalian semua. Dan seperti biasa, Yayo dari Ematsu and Arigato Gozaimasu.